Perhatikan tiga jam yang lalu nih persahabat yang mengunggah Sebuah postingan foto Bunda Lesti dan Abang Fatih Yang sedang asik bermain persahabat ya Masya Allah Tentu salvo dengan kamar baru Abang L yang begitu cantik dan indah banget tuh Masya Allah makin betah banget ya Abang Fatih di kamar baru Luar biasa, dekor rumah memang selalu the best ya Memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha Kita simak juga di sebuah kalimat Kania dikasih kesempatan buat makeover kamar baby L Kita lihat yuk proses makeover ruangan main abang L Tuh bersahabat ya Proses tentunya makeover kamar baby L emang luar biasa banget ya Masya Allah Indah dan sangat cantik Kita simak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan oleh dekoruma. Intip kamar BBL yang di-makeover dekor rumah yuk. Kania seneng banget nih karena kamar BBL bisa di-makeover sampe dekor rumah. Semoga BBL, Kak Lesti Kejora dan Kak Rizky Bilar suka dengan suasana kamar yang tercipta. Buat kamu yang pengen dapatkan inspirasi kamar anak seperti kamar BBL, kamu bisa kunjungi langsung ke showroom Dekoruma, Margonda Depok, Sawangan, Depok, dan Galaxy Bekasi. Itu persahabat ya yang ingin kamar anaknya cantik dan indah seperti kamar BBL langsung aja. Kalian tentunya ke Dekoruma saja. Kemudian persoibat disimak juga ya biar nggak gersang siang hari ini biar nggak kebanasan kita lihat yang manis-manis yang romantis-romantis dulu ya Masya Allah Walaupun ini vitamin kemarin kita tetap bahagia dengan perlakuan Rizky Bilar terhadap sang istri yang begitu menyayangi yang begitu melindungi Masya Allah Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Leslar Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Ia Alamin. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Sental Putih Bilar Cinta itu seperti angin Kamu tak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya Selamat hari Senin semuanya Masya Allah Mudah-mudahan ya kebahagiaan juga Selalu menyelimuti kita semuanya Tetap menjadi fans yang baik menjadi fans yang sangat solid untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar kemudian persahabat kita simak juga ini ada info untuk warga Konoha karena besok malam akan hadir kejutan juga untuk warga Konoha tim kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar akan bertanding antara MU dengan Liverpool Dicatat jamnya persahabat ya, besok hari Selasa tanggal 12 Juli, live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung di Indosiar. Ini kebahagiaan juga yang akan kita dapatkan karena warga Konoha pasti menunggu banget ya. Cidukan-cidukan vitamin di stadion, Bunda Lesti dan Papa Bilar pastinya bakal sweet dan sangat romantis. Info ini juga kita dapatkan dari akun Kita simak juga persahabat di kalimat caption Yang dituliskan di postingan ini Sepertinya besok abang harus diamanin deh Abang mending nginep di rumah om jirayut aja deh Katanya tuh Wow, Makin bingung nih abang Fatih ya Besok malam Milih MU atau Liverpool Allah banget ya Semoga Liverpool menang Tuh doa abang mimin Biar Papa Bilar bahagia Spesial kado ulang tahun Rizky Bilar nih besok pas banget ya tanggal 12 Juli berikutnya persahabat disimak juga info sementara polling online couple media of Deers 2022 Alhamdulillah pasangan Lesti dan Rizky Bilar masih berada di posisi puncak persahabat ya mudah-mudahan kekompakan semakin solid terus dukung idola kesayangan kita Tahan tentunya mendoakan yang terbaik untuk Leslar. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik, dan vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar bahagia, kabar baik dari idola kesayangan kita Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.